Berikut merupakan daftar timnas negara yang sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar, beserta klasmen, top skor, bagan 16 besar, dan pastinya jadwal selanjutnya. Daftar timnas negara yang sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 hari ini. Yang pertama ada timnas Belanda Timnas Belanda sebagai juara di grup A Yang otomatis akan masuk di pot yang pertama Negara selanjutnya ada timnas Inggris Timnas Inggris sebagai juara di grup B Yang otomatis akan menempatkan diri di pot yang kelima bos Berikutnya untuk timnas yang ketiga ada timnas Argentina sebagai juara di grup C yang otomatis akan menempati di pot yang kedua. Yang keempat ada timnas Prancis sebagai juara di grup D. Timnas Prancis otomatis akan masuk di pot yang keenam. Negara selanjutnya yang kelima ada Timnas Jepang Timnas Jepang mampu lolos ke babak 16 besar usai mengalahkan Timnas Spanyol dengan skor 2-1 dan otomatis masuk ke pot yang ketiga karena menjuarai di grup E Negara selanjutnya ada Timnas Maroko Timnas Maroko sebagai juara di grup F yang akan menempatkan dirinya di pot yang ketujuh Sedangkan timnas Kroasia sebagai runner-up di grup F Yang otomatis akan menempatkan dirinya di pot yang ketiga bos Runner-up berikutnya di grup E yaitu ada timnas Spanyol Timnas Spanyol yang notabene runner-up di grup E Yang otomatis akan masuk di pot yang ketujuh Dan akan menghadapi timnas Maroko bos Selanjutnya ada timnas Australia. Timnas Australia mampu lolos sebagai runner-up di Grup D dan akan menghadapi timnas Argentina di pot yang kedua. Berikutnya runner-up di Grup B yaitu ada timnas Polandia. Timnas Polandia akan masuk di pot yang ketujuh yang akan menghadapi timnas Prancis bos. Selanjutnya runner-up di Grup B. Yaitu ada timnas Amerika Serikat Timnas Amerika Serikat akan menghadapi timnas Belanda Selanjutnya runner-up di grup A Yaitu ada timnas Senegal Timnas Senegal akan masuk di pot yang kelima Yang akan menghadapi timnas Inggris Timnas Negara Selanjutnya ada timnas Portugal sebagai penghuni di grup A Timnas Brasil sebagai penghuni di grup G yang posisi potnya masih menunggu klasemen akhir bos Berikut ini merupakan daftar negara yang sudah dipastikan gugur di babak penyisian, ada Timnas Qatar, Timnas Ekuador, Timnas Wales, Timnas Iran. Yang kelima ada Timnas Kanada, Timnas Denmark. Yang ketujuh ada Timnas Tunisia, Timnas Meksiko, Timnas Arab Saudi, Timnas Belgia, Timnas Jerman, dan juga ada Timnas Costa Rica. Berikut ini merupakan klasmen terbaru Piala Dunia Qatar 2022 hari ini. Klasmen akhir di grup A, Timnas Belanda di posisi pertama koleksi 7 poin, Timnas Senegal di urutan kedua koleksi 6 poin, Ekuador di posisi ketiga koleksi 4 poin, sedangkan Qatar di posisi keempat koleksi 0 poin. Klasmen akhir di grup B, Timnas Inggris di posisi pertama koleksi 7 poin, Timnas USA di posisi kedua koleksi 5 poin, Iran di posisi 3 koleksi 3 poin, sedangkan Wales di posisi keempat torehan 1 poin. Klasmen akhir di grup C, timnas Argentina di posisi pertama koleksi 6 poin, Polandia di urutan kedua koleksi 4 poin, Meksiko di posisi ketiga koleksi 4 poin, sedangkan timnas Arab Saudi di posisi keempat torehan 3 poin. Klasmen akhir di grup D yang dipimpin timnas Prancis dengan koleksi 6 poin, Australia di posisi kedua koleksi 6 poin, Tunisia di urutan ketiga koleksi 4 poin, Sedangkan timnas Denmark di posisi keempat koleksi 1 poin Kelasmen akhir di grup E, timnas Jepang di posisi pertama koleksi 6 poin Timnas Spanyol di urutan kedua koleksi 4 poin Jerman di posisi ketiga koleksi 4 poin Sedangkan timnas Costa Rica di posisi keempat koleksi 3 poin Klasmen akhir di grup F, Timnas Maroko di posisi pertama koleksi 7 poin, Timnas Kroasia di posisi kedua koleksi 5 poin, Timnas Belgia di posisi ketiga koleksi 4 poin, sedangkan Kanada di posisi keempat dengan koleksi 0 poin. Klasmen di grup G, timnas Brazil di posisi pertama koleksi 6 poin, Swiss di urutan kedua koleksi 3 poin, timnas Kamerun di urutan ketiga koleksi 1 poin, sedangkan Serbia di posisi keempat koleksi 1 poin. Selanjutnya, klasmen di grup H, Portugal di posisi pertama koleksi 6 poin, Ghana di urutan kedua koleksi 3 poin. Korea Selatan di posisi ketiga koleksi 1 poin sedangkan Uruguay di posisi keempat koleksi 1 poin. Selanjutnya merupakan daftar top skor sementara Piala Dunia Qatar 2022 menyampai di hari ini. Di posisi pertama ada Alvaro Morata dari Spanyol koleksi 3 gol, di posisi kedua ada Glen Mbappe dari Prancis koleksi 3 gol, Cody Gakpo dari Belanda koleksi 3 gol, sedangkan ada Marcus Rashford dan juga Enner Valencia yang sudah sama-sama koleksi 3 golnya bos.